Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman semua? Sehat, semoga sehat selalu ya. Terima kasih, teman-teman, telah berkunjung ke channel ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Anadi Putra. Saya seorang psikolog dan juga saya bekerja sebagai probation officer. Apa yang mungkin masih terdengar asing di sini ya? Jadi, probation officer itu, kalau bahasa Indonesia, itu petugas pemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan yang bekerja uh, untuk mengawasi narapidana ataupun klien-klien pemasyarakatan dalam uh, pembinaan ataupun pembimbingannya. Seperti itu dan background pendidikan saya, saya adalah seorang uh, lulusan magister profesi psikologi, jadi saya mendapat uh, gelar psikolog. Di channel ini saya akan men-share apa ya kegiatan-kegiatan yang Menarik yang mungkin jarang teman-teman Bisa temui dan serunya lagi Saya akan mencoba menarik benang merah Dari semua kejadian yang ada itu Dalam perspektif psikologi Cukup unik ya teman-teman Oke kalau gitu dukung terus channel ini Berikan like, share, and subscribe Terima kasih atas Dukungan teman-teman semua Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh